Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sebuah dengan channel hidroponik kreatif. Pada kesempatan kali ini saya mau buat pupuk nutrisi sederhana untuk pengganti nutrisi abimik. Sebelum saya lanjut ke video, silahkan pencet tombol subscribe dan jangan lupa komen di bawah ini. Mari ikuti saya.